Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. hoi Oi. Terima kasih. <gulas> <dunkludi ,operatif> <berlari> you mm -hmm. Terperangkap di dingin malam, kerja dalam lubang jalan digilas kaki sang waktu yang sombong. Kerja mimpi yang indah. Kita sama-sama rasakan Panasnya mentari Hanguskan hati Sampai saat Kita nyaris tak percaya Bahwa roda nasib Memang berputar Sahabat Masih tak? Ah, oh. mengerti hingga saat kita jumpa hari ini tajamnya matamu dikam jiwaku kau tampak bangkitkan aku sobat Sementara Hari terus terganti Engkau pergi Jalan di tempat saja <SILENCIO> Tapi dikendari enggak ya Kaya... <SILENCIO> Banyak PR yang harus kita selesaikan oh, Ini PR kita semua ya Agap tubuhku takkan -tak tergoyahkan, Kuat jarimu dalam mencengkram Bermacam suku yang berbeda Bersatu dalam mencengkram Tak ingin dengit merah putih. Yang berkibar sedikit malu-malu, merah membara tertanam libau, di bumi suci kandung karisma, pulau-pulau yang berpenjara bersatu dalam kibar. Oh, laki gede gede uh, saya barusan belajar ini bahasa baru diajarin gede gede benar kalau salah tolong kasih gede ya tembe kabarano gede ina, -ina ama-ama anandonia luwale inaku kumeheko artinya uh, terima kasih yang datang dari wakatobi laut yang indah sekali tanggung jawab kalian untuk menjaganya nih jangan sampai rusak Kemudian Bumbana. Ini orang semua pergi ke sana semua ya. Untuk mencari, mencari dunia. <laughs> Saya dengar banyak korban ya karena ya mudah-mudahan tidak merusak alam tetap memakmurkan kita semua. Ada yang dari Kolaka juga. Mana ada? Mana ada? Makassar. Wah, wow, di sini banyak Makassar ya. Kemudian, palu saya dengar dari kemarin datang nih. Apa naik motor kalian? Hah? Kereta api apa? Apa berenang mungkin? Terima kasih. Ya, kemudian bau-bau. Setengah jam dari sini ada? Tidak ada Hah? Empat jam, Neveria. ya Aduh, sayang Waktu ya Kemudian Buton Konawe Nura dan Tadi saya keliling-keliling Saya terpana melihat Masjid Dawan sama gereja Bukit Zaitun Itu berdampingan mudah-mudahan memberi inspirasi spiritual buat kita semua, buat Indonesia yang kita cintai ini. Uh, ada 23 kecamatan di sini ya. Perlu saya sebutkan nggak nih? Tindangia, Palangga, Konda, Lainya, Morano, Wawonoi. Wamupete Soropia Sampara Panomo Eto, Landono Lambuya, Wawetobi, Lasolo Unaha Abuki Asera, Kolono Sawa Andolo Laonti Anggata. Terima kasih. Saya di malam ini temani oleh Sonata. Kitab. Ini anak bangka yang sasar ke Kendari ini. Kemudian, Cok Rampal. Beliau banyak memberikan inspirasi pada saya. Dari tahun 82. Kalau kalian dengar lagu Isi Rimba, suaranya dia ini. Di Darumei, yeah. Nyambi di El Pamas mungkin kalian pernah tahu ada grup Tua sekali Ini orangnya yeah. Kemudian Heri Buheli pada bass yeah. Beliau ini yang banyak membantu rekaman-rekaman saya, vokal saya pemain bass, sekaligus juga operator Sampai ke telinga teman-teman semuanya Atari apa? Malulu. Malulu. lainnya yang mengikuti rombongan kami itu masih di depan. Ada Mame yang membantu Son untuk operator. Terima kasih Mame. Buka dikendari ini. Dan teman Son sistem dari Makassar. juga di dalam ada Ayub untuk dalam. Kasus di sini nggak bener, kuslah kita semua di dalam ini. Kecil orangnya besar ini perbuatan. Ya, <laughs> ya. Terakhir kita selalu mendengar cerita tentang korupsi, korupsi, korupsi, korupsi. maka ketuanya sekarang di dalam penjara tapi mungkin bukan kasus korupsi kasus yang satunya itu tapi dalam proses masih ya ini cerita tentang itu Makan tim Segera macam Bagaimana Good. Very good. Jadi tugas saya sudah selesai kan? Sudah apa? Sudah jelas itu gamblang kok? Tidak ada permasalahan lagi kan? Bagus, bagus itu saya dicacimaki yang saja sama ini, ini saya mau informasi yang mana masa masih jantung itu oh itu nanti nanti kurut oh, dikasih berapa 60.000 60.000 Bukan 660.000 Berarti Sekitar 4 miliar dong. Bukan La ilaha illallah. Itu gimana bang? Untuk menyelamatkan gus kita itu gimana? Ya sudah, untuk mengelak itu sulit, itu gila Tak kirain sebangsa 500 yuto, gitu Ah, ya, ya. Begitulah percakapan antara Urip dan An. -Sar. Siapa? katanya percakapan ori sama Ain waktu dulu mungkin di sini ada ya kucing kucing yang kerjanya molor tak ingat mencari harta cerdik mungkin karena sang kucing pura-pura Jangan lupa like, share, dan Jangan